Prediksi Channel. Kita ngevlog ke Bandara Taiwan. Ini di sini dilengkapi dengan fasilitas ruang di bawah tanah yang sangat canggih. Dan ini bapak, bapak Parkir namanya Pak Pak Bambang kalau nggak salah. Nah itu yang pakai jetelor, yang pakai jetelor namanya Pak Pak Hussein Iya. Ini Mbak Darmi mau naik pesawat sambil merumput katanya di negara Taiwan ya ini kapal udara sangat gede sangat lihat suwiwinya ini suwiwinya sampai berapa meter ini ya kurang lebih 4-5 meter ya oke dan ini kelindingannya atau rodanya besar ini posisi kelilingnya lagi di tempel ya masuk ke ini lagi tempel sama Pak oh Pak Sutris ini lagi nempel pesawat. Oke, okay, dan ini buat ngiyup biar tidak kehujanan buat naik penumpang. Oke, okay, kita lanjut ngesom ke ini kapal udara ini. Nah ini banyak banget pesawat-pesawat yang pada ngetem. Jurusan Blitar, Ponorogo, Trenggalek dan mana aja ya, Kebumen, Jawa Tengah, Jelapang, ini inilah seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini lagi ngangkring uh, pesawat air Asia lagi ngangkring dan ini lagi ngopi-ngopi dulu ya supirnya. Oke okay. kita lanjut ke ke Ngendi ya. Oke okay, ke Oke oke. Okay, okay. Ini nama nama pesawatnya adalah Tiger Air, Tiger, Tig, Tiger Air. Kayak gitulah ya, kurang lebihnya. Dan ini pada depan. Lanjut, zoom lagi nih, banyak banget pesawatnya dan pesawat ini termasuk eh, bandara ini termasuk gede, Taiwan ya, karena internasional. jurusan Cilacap, Tegal, Kroya, banyak di sini ngumpul, Madiun, Ngawi, Magetan, Malang, udah ngumpul semua ini pesawat di sini, lagi pada ngetem, dan ada yang lagi narik uang buat nanti ngetem, ya. Ada yang memperpanjang sih untuk mencari tilangan. Oke, okay. terima kasih dari saya. Semoga kalian sehat selalu jalur. Selama